Ayo kita rakit sebuah kereta kecil Wow keretamu terlihat hebat Ayo kita berangkat Selamat datang di kereta Baby Bus Saya Kaptenmu, Kiki Kereta ini akan segera berangkat Ayo kita berangkat Kita sudah tiba di stasiun kargo Ayo kita muat barang-barang Kita sudah tiba di stasiun kargo. Ayo kita muat barang-barang ke atas kereta. Kamu keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Misi pengiriman kargo selesai. Ayo kita menuju stasiun berikutnya. Sekawanan domba ada di jalur. Ayo kita usir mereka. Oh keren, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang naik ke kereta. Hai, Hai, ini tiket keretaku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Petasan Korek api Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Gunting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 Penumpang ada di dalam kereta, lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun inspeksi. Ayo kita periksa kereta Batu bara ini tidak cukup Ayo tambahkan batu bara ke dalam kereta yang bagus, ayo kita lanjutkan perjalanan kita Kereta telah diservis, ayo kita lanjutkan perjalanan kita Pasir itu menghalangi jalan. Ayo kita bersihkan rel. Kerja yang bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang naik ke kereta. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang turun dari kereta. Hai. Hai. Beri cap di tiket kereta. Ini koperku. Selamat jalan, kereta kecil Baby Bus. Beri cap di tiket kereta ini, koperku. Selamat jalan, kereta kecil Baby Bus. Hai, kita akan menaiki kereta kecil Baby Bus ini, tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Pisau Gunting Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Korek api, pisau. Terima kasih. Para penumpang ada di dalam kereta, lanjutkan perjalanan. Oh, kamu telah tiba di terminal Ini dia untukmu, lihatlah Wow, selamat Kamu telah mendapatkan gerbong kereta baru Ayo kita buat kereta sekarang Ayo kita rakit sebuah kereta kecil Kamu telah mendapatkan gerbong kereta baru Ayo coba Wow keretamu terlihat hebat Ayo kita berangkat